Ya rakyat Indonesia dimanapun saudara berada, saya kedatangan sahabat tahu ada dari Sulawesi Tenggara dan dari Jakarta dan kita tadi sempat berbincang-bincang tentang kenapa kita harus melawan Basel Fox yang merusakkan Persatuan Indonesia. Nah, silahkan dari Sulawesi Tenggara. Ya terima kasih. Kami mendukung. Gerakan melawan Basar Hawks Yang memucap belah Persatuan dan kesatuan Bahasa Indonesia Khususnya di Sulawesi Tenggara Merdeka, Merdeka. Kami warga Jakarta Mendukung gerakan Basar Hawks lawan Basar Melawan Basar Hawks hawk Untuk Demi keamanan Persatuan Indonesia Merdeka Merdeka Warga, selamatku ya rakyat Indonesia dimanapun saudara berada, saya kedatangan.